merupakan korean boy group generasi keempat di bawah naungan YG Entertainment Treasure dibentuk melalui survival show YG Treasure Box yang diadakan pada tahun 2018 pada awalnya, Treasure dibentuk dengan 7 member Empat member pertama diumumkan pada saat final Waje tracer Box, sedangkan tiga member yang lain diumumkan satu persatu setiap hari Jumat di laman resmi Waje Entertainment. Tujuh line-up pertama tracer beranggotakan Haruto, Kyadam, Jongwan, Jungyu, Jongwoo, Jaehyuk, dan Hyunsuk. Pada tanggal 29 Januari 2019, Waiji kembali mengumumkan line-up baru memberisikan enam orang. Sama seperti line-up yang sebelumnya, 6 line-up yang baru juga diumumkan secara satu per satu. line-up yang baru ini beranggotakan Hayun Bin, Masihou, Doyoung, Yoshinori, Jihun dan Asahi. Tanam yang baru ini diberi nama Magnum. Kemudian, di tanggal 7 Februari 2019, YG secara resmi mengumumkan Treasure Certain sebagai unit gabungan dari sub-unit Treasure dan Magnum, sekaligus meresmikan Treasure Maker sebagai nama fandom dari Treasure Certain. Pada awalnya, Treasure 13 dijadwalkan debut pada tahun yang sama dengan berakhirnya acara survival YG Treasure Box, yaitu tahun 2019. Treasure 13 direncanakan akan menjadi boy group pertama YG Entertainment yang debut dalam waktu singkat. Treasure 13 juga disebut sebagai inovasi terbaru YG, di mana dalam masa perekrutannya, YG mengubah beberapa persyaratan grupnya, mulai dari segi jumlah dan juga bakat. Pada awalnya, YG mementingkan bakat dibanding visual. Namun, dengan Treasure Certain, YG memilih untuk menyeimbangkan bakat dan visual. Namun, karena satu dan lain hal yang menimpa YG pada tahun 2019, YG akhirnya memutuskan untuk menunda debut Treasure Certain dan beberapa jadwal artisnya yang lain. 2019 menjadi tahun yang sulit untuk YG Entertainment, dan para penggemar artis di bawah naungan YG Entertainment. Setelah menunggu debut Treasure 13 tanpa kepastian selama kurang lebih satu tahun, pada akhirnya, tanggal 6 Januari 2020, YG memberikan kabar baik sekaligus kabar buruk bagi para treasure maker. Kabar baiknya adalah, Treasure 13 akan segera debut di tahun 2020. Namun, kabar buruknya adalah, Treasure 13 akan debut dengan 12 member. Wajah mengumumkan bahwa Hayun bin telah memutuskan untuk hengkang dari Treasure 13. Pengumuman tersebut membawa perubahan besar terhadap formasi Treasure di diantaranya penghapusan subunit Magnum dan perubahan nama Treasure 13 menjadi Treasure. Kini, Treasure telah resmi debut pada 7 Agustus 2020 dengan lagu Boy sebagai title track dari single album pertamanya yaitu The First Step, Chapter 1. Treasure memiliki dua leader. Yang pertama ada Choi Hyun Suk atau Choi Hyun Suk. Hyunsuk lahir pada tanggal 21 April 1999. Memiliki keluarga negara Korea Selatan, Hyunsuk memegang posisi leader, rapper, dan dance. Leader yang kedua adalah Park ji -hun. Dua hun lahir pada tanggal tahun Maret tahun 2000, memiliki keluarga puluh Korea Selatan, dan ia berasal dari Busan. tahun hun memegang posisi leader, vokal, dan dance. Member selanjutnya adalah Kanemoto Yoshinari. Yoshi lahir pada tanggal 15 Mei tahun 2000 Memiliki kewarganegaraan Jepang, ia berasal dari Kobe Yoshi memegang posisi rapper Lalu selanjutnya adalah Kim Jun-kyu Jun-kyu lahir pada tanggal 9 September tahun 2000 ia memiliki keluarga negaraan Korea Selatan. Jun memegang posisi vokal. Member selanjutnya adalah Takata Masiho Masihho lahir pada tanggal 25 Maret tahun 2001, memiliki keluarga negaraan Jepang, dan ia berasal dari Miyagi. Masihho memegang posisi vokal dan dance. Kemudian ada Yun Jae-hyuk. jae, -hyeok. jae -hyeok lahir pada tanggal 23 Juli tahun 2001, memiliki keluarga negara Korea Selatan. Jehyok memegang posisi vokal dan dance Kemudian ada Hamada Asahi Asahi lahir pada tanggal 20 Agustus tahun 2001 Ia memiliki keluarga negara Jepang dan berasal dari Osaka Asahi memegang posisi vokal. Selanjutnya ada Bang Yedam. Yedam lahir pada tanggal 7 Mei 2002. Memiliki kewarganegaraan Korea Selatan, Yedam memegang posisi vokal. selanjutnya ada Kim Do Young. Do Young lahir pada tanggal 4 Desember tahun 2003. Memiliki keluarga negaraan Korea Selatan. Do Young memegang posisi vokal dan dance. Selanjutnya adalah Hai, Haruto Haruto lahir pada tanggal 5 April tahun 2004 Ia memiliki keluarga negaraan Jepang Dan berasal dari Fukuoka Haruto memegang posisi rapper Kemudian selanjutnya adalah Pak jong -un. Jonggu lahir pada tanggal 28 September tahun 2004. Ia memiliki keluarga negaraan Korea Selatan dan berasal dari Iksan. Jonggu memegang posisi vokal. Member yang terakhir adalah Seo Jongwan. Jongwon lahir pada tanggal 18 Februari tahun 2005. Ia memiliki kewarganegaraan Korea Selatan. Sama seperti Jongwoo, Jongwon juga berasal dari Iksan. Jongwon memegang posisi vokal dan dance. Hingga kini, Treasure telah memiliki tiga single album yaitu The First Step Chapter One, The First Step Chapter Two, The First Step Chapter 3, dan satu album sebagai penutup rangkaian debutnya yaitu The First Step Treasure Effect, dengan total penjualan mencapai lebih dari satu juta kopi Seperti grup-grupu -gru, pada umumnya, Treasure juga ikut serta dalam pembuatan lagu-lagu mereka seperti Boy, Come To Me I Love You, Blink Like This M, um, Orange My Treasure Slow Motion Dan Be With Me dalam perjalanan karir debutnya, Tressa telah memenangkan berbagai macam penghargaan dari acara-acara bergengsi di Korea Selatan. I'll be